Bismillahirrahmanirrahim TCC 22 Jogja Bali Overland Disini digunakan bagi teman-teman travel Yang mengambil market asing Dari startnya dari kota Jogja Menuju ke Denpasar, Bali Jadi di sini untuk materi 0 Itu merupakan blank dokumen Yang belum ada format apapun Di sini isinya adalah tentang Menginput data pelanggan, data transportasi untuk operator, supporting unit, tour itinerary, makanan minuman, akomodasi, keuangan, dan berapa harga paket wisata per orangnya. Nantinya, di sini ada rupiah, dan di sini akan muncul konversi secara otomatis dengan menggunakan kurs. Xred Lifetime Jadi di sini teman-teman untuk inquiry ini adalah apa yang akan ditanyakan kepada klien. Kita lihat dulu yang berwarna hijau ini diisi manual. dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian di sini nanti akan kita buat drop down list. Drop down list itu artinya kita tidak lagi mengetik cukup arahkan pada pojok sini nanti akan muncul anak panah ke bawah diklik nanti akan muncul pilihan dari data yang sudah kita siapkan. Kemudian yang berwarna grey ini adalah artinya terintegrasi pakai rumus fungsi ya di sini ya function dari sistem Excel. Seperti ini penampakannya. Setelah kita memahami tentang sheet inquiry untuk khususnya tanya jawab ya. Sehingga di sini teman-teman cukup membuka sheet inquiry saja. Nantinya secara otomatis akan terintegrasi dengan sheet quotation, format kalkulasi biaya cepat dan itinerary. Nah, di sini untuk materi blank ini ada lima Yang pertama ini adalah format kalkulasinya. Pada sheet budget ini, teman-teman nanti akan diajarkan bagaimana membuat satu rumus kalkulasi biaya. Tentunya dengan fungsi aritmatika dasar Excel. Ada item di mana di sini adalah tentang apa sih komponen. Dari transaksi, operator, akomodasi, dan seterusnya. Kemudian remark ini berisi tentang nama-nama vendor pada kolom C. Kemudian di sini ada confidential tarif. Atau unit price yang sudah disimpan pada confidential tarif yang ditanam di cloud OneDrive Saya sarankan teman-teman untuk membuat akun baru untuk outlook.com Di situ ada 5GB yang secara gratis bisa digunakan Selama tidak di upload untuk foto maupun video Hanya untuk menyimpan dokumen aja maka 5GB ini bisa bertahan sampai lebih dari 5 tahun Kemudian kolom fixed cost. Variabel untuk dewasa dan variabel untuk anak-anak. Untuk item transportasi ini masuk dalam fixed cost. Di sini ada tanda ya. Tanda yang berwarna putih. Perhatikan ini putih. Sedangkan yang ini nanti otomatis terintegrasi, sedangkan yang saya blok gray ini artinya harus kosong karena ini wilayahnya untuk transportasi masuk ke fixed cost demikian juga untuk operator seperti ini ini masuknya wilayah dari fixed cost, sedangkan akomodasi ini khusus nih, yang dua ini masuknya ke variable, dan yang satu untuk TL room karena TL room itu kan ada suatu ketentuan dari hotel pada umumnya 15 plus 1 FOC, gratis satu setelah kita pesan 15 maka di disini masuknya ke dalam kolom fix cost karena nanti dari biaya tour leader jika kurang dari 15 akan masuk ke sini dan dibebankan kepada jumlah peserta kemudian untuk makan makan ini otomatis diblok untuk fix cost masuknya ke dalam kolom F yaitu kolom variable di sini dibedakan ada Breakfast untuk dewasa dan di sini sebelah kanannya ini adalah untuk anak yang warna ini sama. Ini nanti akan terintegrasi jika di sini untuk hotel, ya. Hotel yang namanya Hotel Ekonomi itu kan biasanya tidak include breakfast. Maka, kalau untuk menyajikan makan pagi harus mendatangkan catering, maka di sini nanti akan ada pilihan include atau catering secara otomatis dengan rumus aritmetika. Kemudian untuk entrance fee itu nanti akan pada seat if saya teruskan dulu untuk bawahnya isi dari seat budget itu untuk entertain ada dua kolom dokumentasi juga ada dua row maaf asuransi satu souvenir ada dua kenapa dua karena di sini ada kebiasaan kalau untuk tamu asing ada kalungan bunga ya dan satunya mungkin souvenir berupa handbag atau mungkin ballpoint atau macamnya kemudian misalnya naus biaya lain itu menyangkut tentang biaya tak terduga atau yang saya sebut sebagai spare fee nah untuk personal loan ini adalah ketika kita membutuhkan bantuan pihak ketiga di dalam funding, jadi ngutang kepada pihak ketiga untuk membiayai maka di sini akan ada muncul yang namanya interest fee dari uang yang kita pinjam nanti masuknya ke dalam kolom fixed cost, nah dari sini nanti akan ditotalkan akan ada TCP ini, total cost per pack, kemudian NSP, net selling price, yaitu dari total ini, total cost per pack, yaitu penambahan dari fixed cost, dibagi jumlah peserta, ditambah dengan ini total variable cost tapi di sini hitungnya untuk dewasa dan ini untuk anak Nah, kemudian dari modal ini, yang namanya biaya tour, ditambahkan profit. Berapa profitnya? Contoh 10%, 15%, atau teman-teman tentukan berapa. Itu ditambahkan. Kemudian dari sini akan muncul suatu net selling price. Selanjutnya tambahkan jika ada free of charge. Pembagiannya adalah seperti ini teman-teman, nanti akan saya sampaikan secara detail. Ini sekilas aja sehingga nanti secara otomatis di sini akan muncul selling price yang harusnya sama dengan nilai yang ada pada J51. Nah, sedangkan untuk kolom I dan seterusnya ini adalah untuk pivot table ya, Dimana untuk table ini itu ini saya untuk custom. Jadi berapa yang mereka rencanakan? Contoh 26 orang, 30 atau 100 atau 200 orang. Ini nanti secara otomatis ke sini terintegrasi warna grey ini. Nah, sedangkan ini itu, yang sebelahnya, itu adalah untuk informasi pilihan harga ketika orang memesan 26, itu kan otomatis menggunakan medium bus ya, atau dia pesan yang pingin lebih enak, misalnya untuk yang 50 seat, itu boleh-boleh aja. Semua dengan keinginan dari usernya. Nah, jika pakai menggunakan base 50 seat, permintaannya dia rencananya 26 orang maka di sini nanti akan ada yang namanya disebut sebagai saya sebut dalam sitter sini. Sitter ini contoh ya. Jadi nanti akan seromatis munculnya pada sit sini. Saya akan ajarkan nanti. Harapan saya ketika teman-teman mengikuti pelatihan mandiri ini tolong jangan di skip-skip karena kalau sekali skip nanti tidak paham tentang apa yang seharusnya teman-teman kuasai. Sekarang ini sudah untuk sheet budget. Dari sheet budget ini nanti setelah dibuat suatu rumus baru di copy menjadi standar class dan deluxe class. Jadi kita kerja dari budget dulu, kemudian setelah jadi baru di copy bikin sheet baru standar dan deluxe kita menginjak ke DL data list data list ini tentang apa yang akan digunakan komponen maksudnya komponen industri pariwisata yang akan digunakan mulai dari fixed cost ini saya kasih warna orange hingga dengan variable cost yang berwarna hijau seperti ini selanjutnya pada IF di sini IF ini adalah tentang Kegiatan, aktivitas dari tour itinerary, contoh transfer in, wisata, pick up, belanja, naik ferry Nah di sini ada short description. Gunanya adalah ketika terpilih transfer in maka otomatis di dalam itinerary nanti akan muncul seperti ini, muncul di sini. Jadi kita nggak lagi ngetik ya. Oke nanti teman-teman akan paham. Demikian juga untuk ini, untuk seat itinerary ini ada. Logo yang bisa teman-teman edit dengan mudah nanti, oke. Untuk pendahuluan, semoga bisa dipahami sini ya. Setelah ini, kita memahami tentang apa isi pada kolom blank, kolom 0, nih, 0. Intro ya, di sini kita akan save as materi ini menjadi materi satu. Nah, lakukan file save as buat folder baru seperti ini ya. Contohnya saya di private GPA. Jogja, Bali. Kemudian rubah dari materi 0 ini menjadi materi satu Gitu ya. Kemudian klik sebagai materi intro ini kebetulan saya sudah buat ya. Klik save. Untuk pengenalan sudah selesai silahkan jika ada pertanyaan teman-teman bisa ajukan pertanyaan lewat kolom komentar.